Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa AdSense for Content adalah salah satu dari jenis program Google AdSense yang memperbolehkan pihak ketiga untuk dapat menghasilkan uang melalui AdSense setelah melewati beberapa kriteria yang disediakan oleh Google agar dapat bergabung ke dalam program tersebut. Adapun salah satu dari kriteria tersebut yaitu kalian harus mempunyai website. Atau aplikasi. Video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat website atau blog AdSense baru dengan platform WordPress. Secara gratis, tanpa perlu mengikuti berbagai macam tutorial, e panduan, atau jasa lainnya. Kalian hanya perlu menerapkan semua langkah yang kami jelaskan dalam video cara membuat website blog AdSense baru yang SEO friendly tanpa coding. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, okay, jadi plugin apa yang harus diinstall Oke, okay, karena di sini kita menggunakan platform WordPress, maka untuk membuat website yang SEO-friendly, ada beberapa plugin standar yang perlu kalian install. Ada 11 plugin yang harus kalian install dalam video kali ini di mana kami juga akan menjelaskan tentang detailnya masing-masing. Jadi, simak terus videonya. Oke, langsung saja, let's get started. Jadi, untuk membuatnya tanpa coding, uh, yaitu kita melalui cPanel ya. Oke, di sini adalah salah satu cPanel uh, yang disediakan oleh penyedia layanan hosting. di sini pada tampilan awalnya kita pilih bagian Softaculous Apps Installer ya. Oke, di sini kita pilih WordPress. kita buka di tab baru saja ya. Ya, ini adalah tampilan awal Softaculous Apps Installer ya. Oke, dengan ini kita lebih mudah untuk memanage uh, instalan wordpress kita oke, kita pilih saja install now untuk mulai menginstalnya oke di sini kita pilih untuk versinya yang terbaru ya oke uh, untuk url nya kita menggunakan https ya https oke kemudian untuk nama websitenya kita beri nama dengan blog adsense ya Kemudian untuk site description-nya, kita beri tips dan trik AdSense. Ini sebagai contoh saja ya. Kalian dapat menyesuaikannya dengan uh, apa yang ingin kalian buat. Oke, pada bagian ini, untuk akunnya kita beri nama admin. dan kita isikan password-nya. Kemudian untuk emailnya juga ya. Kemudian untuk language-nya, kita pilih Indonesia. Karena uh, website ini ditujukan untuk uh, lokal Indonesia ya. Ini adalah uh, setting untuk database-nya. Kita ganti prefix-nya juga ya. Untuk menambah keamanan uh, website kita. Ya, di sini pastikan sudah seperti ini. Sisanya biarkan saja seperti ini. Uh, kemudian untuk temanya kita tidak perlu memilihnya terlebih dahulu ya Nanti kita cukup menggunakan tema default dari bawaan wordpress saja Untuk email instalasinya kita tidak perlu juga Oke langsung saja kita klik tombol install uh, Dalam video kali ini kami sudah uh, menyediakan satu domainnya Dengan ekstensi website untuk menjelaskan video kali ini ya ini adalah tampilan setelah kita berhasil menginstalnya Di sini kita dapat melihat uh, domain utama kita dan untuk URL administratif ya Oke kita coba lihat untuk URL utamanya terlebih dahulu ya ini adalah Uh, url utama website kita ya oke okay. jadi di sini nama websitenya serta deskripsinya sudah ditampilkan sesuai apa yang kita input sebelumnya oke okay, kita langsung saja masuk ke halaman administratifnya yaitu dengan mengitikan uh, menambahkan wp-adminnya pada url-nya urlnya pada linknya di atasnya Oke, kita masuk dengan akun kita yang sudah kita buat sebelumnya melalui Software College Apps Installer ya. Oke, kita masuk di sini. Ya. Oke, kita sekarang sudah masuk uh, ke dalam halaman administratif uh, website WordPress kita ya. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Ya, hati-hati. Ini adalah langkah yang pertama-tama harus kita lakukan, uh, Di mana ini merupakan salah satu trik utama saya uh, ketika membuat project uh, WordPress baru, ya, yaitu dengan uh, mencentang website kita agar uh, dia menghalangi mesin pencari untuk mengindeksnya, karena pada saat kita buat, dia belum kita setting. Sebagaimana harusnya terkait optimasi SEO-nya ya. Oke, kemudian kita juga akan menghapus semua halaman default yang telah disediakan ketika kita menginstall WordPress-nya ya. Kita hapus saja untuk semua halamannya. Oke, kita klik di sini. Untuk tindakan masal ya. Uh, kita terapkan. Agar daftar yang telah kita centang terhapus. Oke. Okay. Ini sudah terhapus ya. Kemudian untuk postingannya juga ya. Di sini uh, kita hapus juga ya ini. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya ini adalah uh, postingan default yang disediakan WordPress ya. Ketika kita pertama kali menginstalnya. Ya. Yeah. Jika sudah. Kemudian. Kita hapus juga uh, untuk trash atau sampahnya, ya. Kita hapus secara permanen. Uh, ini kita lakukan untuk benar-benar uh, membuat uh, WordPress yang telah kita install uh, fresh, ya. Uh, fresh dengan artian yaitu hanya uh, link atau URL utama saja yang dapat untuk diakses, ya. Oke, kita untuk lamannya juga, kita hapus secara permanen semuanya. Ya, kita centang semuanya, kemudian pilih "hapus secara permanen", kemudian kita terapkan. Untuk menghapus uh, semua halaman yang telah kita hapus sebelumnya, ya, uh, dia akan tampil pada tab Trash atau sampah. Ya. Oke, di sini kita sudah menghapusnya. Oke, sekarang hanya URL utama yang tersedia ya. Oke, kita close saja semua tab yang telah kita buka sebelumnya. Karena kita hanya perlu berfokus uh, pada halaman administratifnya saja ya. Oke, kemudian kita buka menu plugin. Kita lihat. Plugin yang terinstall ya. Ya, ini adalah plugin default yang juga terinstall setelah kita menginstall WordPress ya. Sama seperti sebelumnya, kita akan menghapusnya semua di sini. Oke, kita centang semuanya, kemudian kita pilih hapus dan terapkan. Oke, sekarang untuk pluginnya juga kosong ya. untuk Akismet nanti kita bisa menggantinya dengan plugin seperti Jetpack ya. untuk plugin Hello Dolly kita juga tidak memerlukannya. Pastikan kalian sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya ya. Oke, jika sudah kita mulai untuk menambahkan plugin baru dengan mengklik tambah baru pada halaman plugin. Oke, kita akan install plugin pertama kita di sini. Oke, pada menu pencariannya kita ketikan add inserter ya. Ini adalah plugin yang ingin pertama kita install ya untuk website atau blog kita. Ini tujuannya yaitu kita uh, untuk dapat dengan mudah memasukkan uh, kode ya pada bagian manapun di halaman website kita ya Oke kita klik di sini pasang sekarang ya kita klik oke maka proses uh, install atau memasang sedang berjalan Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, sekarang sudah terinstall ya. Oke, kita langsung saja klik aktifkan. Untuk mengaktifkan plugin pertama kita. Ya, uh, sini cukup kita aktifkan saja ya. Untuk settingnya nanti uh, bisa kita sesuaikan ya. Ya. Kemudian kita Tambahkan plugin yang kedua. Okay. Pada kolom pencariannya kita ketikkan uh, plugin uh, auto image uh, attribute ya. Okay. Kenapa kami merekomendasikan plugin ini? Karena uh, plugin ini adalah plugin yang akan mempermudah kita dalam menulis konten. Terutama pada saat kita memasukkan gambar, maka atribut yang harus diisi untuk gambar yang telah diupload tersebut akan secara otomatis terinput berdasarkan nama dari file yang kita upload tersebut. Ya, kita setting di sini. untuk centangnya biarkan saja seperti ini ya. Oke, bagian ini juga, kemudian untuk basic SEO settingnya, pastikan telah dicentang ya. Oke, pastikan sudah seperti ini. Kemudian klik save settings ya. Oke, untuk plugin kedua sudah terinstall ya. Kemudian kita tambah lagi untuk plugin yang ketiga. Oke, kita klik menu plugin dan sub menu tambah plugin baru ya. Oke, kemudian untuk plugin yang ketiga yaitu kita akan menginstall plugin untuk kontak ya. Sini kami menggunakan plugin Contact Form 7 ya. Karena ini adalah versi gratis yang terbilang cukup lengkap untuk fiturnya ya. Oke jadi kami menggunakan ini. Dalam video kali ini, kalian dapat menggunakan plugin lainnya seperti WP Forms ya atau lain sebagainya. Untuk sekarang kita tidak perlu mengaturnya uh, terlebih dahulu ya. Kalian dapat mengaturnya setelah uh, membuat halaman uh, untuk kontak, ya. kontak website kalian, Oke, langsung saja kita menuju plugin yang keempat untuk ditambahkan. Oke, di sini plugin yang keempat adalah uh, plugin uh, untuk daftar isi, ya. Untuk pluginnya, kami menggunakan Easy Table of Contents. Kalian dapat menggunakan yang lainnya juga. Ini merupakan salah satu plugin yang penting terkait optimasi SEO. Ya, langsung saja kita aktifkan setelah menginstalnya, kemudian kita setting saja, ya. Dengan plugin ini, kita dapat membuat uh, link jam pada Google, ya, ketika dia ditampilkan pada hasil pencarian. Oke, okay. untuk settings-nya, kita atur seperti ini. Uh, untuk support, kita biarkan pada halaman saja. Kemudian, untuk postingan, kita pilih auto insert-nya, ya, kita centang. Oke, okay, untuk posisinya kita letakkan default saja uh, ini adalah kita set dua ya untuk dia akan ditampilkan ketika ada uh, dua dari judul ya Oke untuk labelnya kita beri daftar isi kemudian ini kita centang ya untuk initial view nya lalu untuk counternya kita Pilih non saja karena kita agar dia lebih uh, fleksibel ya jadi misalnya kalian ingin angka pada daftar isinya maka kalian hanya perlu menuliskan angka misalnya uh, subbab 1 B subbab 2 C dan subbab 3 ya oke okay. Pastikan sudah seperti ini untuk settings dan pilihannya. Dan langsung saja kita tambahkan untuk plugin yang selanjutnya. di sini kami menggunakan plugin GDPR ya. oke Kita coba lihat hasil pencariannya. Uh, tidak ada ya. Oke, kita coba cari dulu. Dengan cookie consent seperti ini. Ya, untuk plugin GDPR-nya kami menggunakan login ini ya. Pastikan tampilannya sudah seperti ini. Ini juga adalah merupakan uh, versi gratis yang memiliki fitur yang terbilang sudah Cukup lengkap ya. Oke langsung saja setelah kita install. Kita aktifkan. Oke kita settings. Untuk pluginnya. Oke ini adalah tampilan awal dari halaman pengaturannya ya. Oke untuk bagian ini kita pilih uh, sticky saja ya. Kemudian untuk on height-nya. Kita pilih di disappear saja ya. Untuk mengurangi loading dari halaman website kita ya. Karena jika animate. Otomatis dia bisa menggunakan javascript ya. Oke. Pastikan sudah seperti ini. Untuk. Setting yang optimalnya kemudian untuk pada show again tabnya, ya. Kita ini kita biarkan untuk terampil di kiri. Untuk itu, kita pilih "no". Untuk uh, teks baca selengkapnya, kita ubah. Oke okay. untuk ini kita klik yes seperti ini ya dan pada bagian ini kita klik kita yes kan juga ya oke okay. kita update settings atau pengaturan kita kemudian untuk tab customize cookie bar nya ini kita sesuaikan dengan apa yang Ingin kita tampilkan, dari sini kita cukup menggantinya dengan uh, bahasa Indonesia, ya. Karena di sini kita uh, membuat website bahasa Indonesia, kalian dapat menyesuaikannya dengan bahasa yang ingin kalian gunakan, yang tentunya juga harus sesuai dengan. Uh, bahasa yang digunakan pada website kalian oke okay, kita gunakan google translate saja untuk menerjemahkannya agar lebih cepat ya oke okay, kita paste iya yeah, kita copy ya oke okay, kita paste di sini, oke okay, sudah cukup ya Oke, kita ganti. Kemudian jika sudah, kita update settings-nya. Kemudian untuk tab selanjutnya kita ubah teksnya dengan terima. Untuk warnanya kita sesuaikan dengan warna tema yang ingin kita gunakan ya. Oke contoh misalnya kalian ingin membuat website uh, bertema Indonesia, mungkin kalian bisa membuatnya dengan warna yang dominan yaitu warna merah ya. ya untuk bagian ini kita pilih tolak ya. Seperti ini. Kita simpan pengaturannya. Kemudian kita ganti juga ini dengan oke, okay, preferensi cookie ya. Oke, okay, ini kita sesuaikan dengan warnanya. Untuk contoh dalam video kali ini, uh, kami menggunakan warna biru saja ya, sebagai warna utamanya. Kemudian Read untuk more linknya, kita ganti dengan baca. Selengkapnya, oke, kita tampilkan sebagai button di sini. Kemudian, untuk URL atau page-nya, kita pilih uh, URL saja ya, sementara karena kita masih belum memiliki halaman uh, pada website kita. Ya, oke, di sini kita hanya fokus untuk membuat website baru dengan loginnya agar seo-friendly ya kayak cukup seperti ini untuk settings ya Oke kita update untuk pengaturannya kemudian untuk bagian tab advance di sini kita biarkan seperti ini di sini juga tidak perlu kita ubah lagi ya oke Oke, sementara kita sudah settings ya. Oke, langsung saja kita install dan tambahkan uh, plugin berikutnya. Plugin berikutnya dalam video kali ini yaitu adalah uh, plugin uh, untuk gambar ya. Untuk, untuk memberi uh, watermark pada gambar. Uh, di sini kami menggunakan plugin image uh, watermark uh, Ini tujuannya yaitu untuk memberi uh, tanda uh, pada gambar yang kita upload Dengan uh, brand kita ya Ini tujuannya untuk uh, agar gambar yang telah kita upload tersebut Artinya adalah gambar dari website kita. Oke, kita cari dengan mengetikan image watermark. Pada pencarian, di halaman tambah pluginnya. Yeah. Kami menggunakan plugin yang ini ya. Oke, kita pasang sekarang saja. Ya. Yeah. Kita langsung aktifkan saja ya. Karena kita akan men settings langsung setelah diaktifkan. Oke. gue sebentar dia masih uh, loading. Oke, kita langsung saja pilih settings di sini. Kita klik settings ya. Oke, okay, tunggu sebentar. Ya, yeah, ini adalah tampilan dari halaman uh, pengaturan untuk plugin image watermark ya. Untuk PHP librarynya kita cukup membiarkannya dengan pilihan seperti itu ya. Oke, okay, kemudian untuk automatic Water uh, watermarking-nya kita centang Bagian manualnya juga kita centang ya Oke okay. Di centang seperti ini Oke okay, untuk postnya kita centang uh, Untuk bagian front end watermarking-nya kita biarkan uh, Kosong ya Uh, untuk di activationnya kita biarkan kosong, okay, kita centang saja ya untuk front end outer nya untuk pengaturan yang optimal, kemudian untuk letaknya kita letakkan pada bawah bagian kanan, lalu sisanya kita biarkan seperti ini, oke, okay. okay, kita pilih gambar untuk menjadi watermark Dari Setiap gambar yang kita upload ya Oke sini kami sudah menyediakan salah satu gambar Sebagai contoh dalam video kali ini Oke kita gunakan gambar ini ya Oke ini adalah gambar utama untuk website Dalam contoh Kali ini oke okay. ya, kita klik saja ya. Dapat kalian lihat juga di sana, di sana uh, atribut untuk gambarnya setelah ditambahkan secara otomatis dengan plugin yang kita install sebelumnya, yaitu auto image attributes ya. Oke, okay. pastikan kalian telah menyamakan settingsnya. Seperti ini, kemudian kita save saja ya untuk pengaturannya. Oke. Okay. Oke, okay, di sini masih ada pemberitahuannya bahwa watermark tidak bisa diterapkan. Oh ya, yeah. kita belum mencentang pada bagian uh, enable watermark for ya. Yeah. Oke, okay, kita pilih biasanya uh, untuk pilihannya dia menyesuaikan dari tema yang kita gunakannya. Oke, okay, di sini kita centang saja bagian yang kita perlu. Oke, okay, tunggu sebentar. Uh, ya, sebelumnya perlu kalian garis bawahi bahwa uh, untuk pilihannya di sini pada bagian Enable Watermark for dia itu tergantung pada template atau tema yang digunakan dalam website kita ya. Dalam contoh ini kami kita gunakan sebagai standar saja ya, yaitu pada full, uh, large, medium dan sisanya seperti ini. Untuk uh, pengaturan standarnya ya. Oke, okay, pastikan lagi kalian uh, sudah Uh, memilih pengaturannya seperti ini ya, kemudian klik simpan oke, okay. ini adalah untuk pengaturan atau settings uh, plugin image watermark oke, okay. kita akan lanjut uh, kita masuk ke halaman plugin yang terpasang terlebih dahulu oke okay. Uh, kita lanjut saja ya untuk menginstal plugin yang berikutnya. Oke, okay. ini adalah uh, keenam plugin yang telah kita install sebelumnya. Oke, okay. selanjutnya yaitu kita tambah baru saja ya. Kita klik tombol tambah baru untuk menambahkan plugin. Plugin selanjutnya yaitu adalah uh, plugin inline related post. Uh, kita coba ketikan seperti ini terlebih dahulu. Oke. Okay. Ya, ini adalah hasil dari pencariannya. Tempat kalian lihat di sini uh, banyak versinya juga ya. Dalam video kali ini kami akan menggunakan plugin ini. Pastikan gambarnya seperti ini. Kemudian kita pasang saja. Kita install ya. Oke. Proses install berjalan. Jika sudah selesai, kita aktifkan saja. Kita klik aktifkan ya. Maka dia akan secara otomatis. Uh, menampilkan halaman baru ini adalah tampilan awal setelah kita mengklik uh, dan mengaktifkan plugin inline related posts. Ya, yeah. oke, okay. di sini kita lanjutkan dengan versi gratis saja, karena uh, untuk versi gratisnya saja, dia sudah terbilang. Uh, mencukupi ya uh, ini juga merupakan plugin yang seringkali uh, diinstall ya pada tiap website WordPress okay, untuk untuk memulai settingsnya kita klik centang aktifkan kemudian di sini kita ganti tulisannya dengan baca juga Kalian uh, dapat menyesuaikannya uh, sesuai preferensi uh, kalian ya. Misalnya seperti uh, lihat juga atau baca juga dan lain sebagainya ya. Di sini kami menggunakan uh, kata baca juga. Untuk stylenya kita sesuaikan saja dengan uh, template atau tema WordPress kita ya. Oke, okay. di sini kita biarkan seperti ini saja. Kemudian, selanjutnya kita uh, pastikan sudah seperti ini ya. Oke, okay. kita save saja untuk menyimpan perubahannya. Oke, okay. yeah. iya. Oke, okay, kiranya sudah cukup ya untuk pengaturan pada plugin uh, inline ini ya. Oke, okay, kita uh, oke okay, kita lanjutkan saja untuk menginstall plugin selanjutnya. Kita klik menu plugin. Kita lihat plugin yang terpasang. Oke, okay, tinggal uh, sekitar tiga plugin lagi ya untuk menginstall semua uh, plugin dalam video kali ini yaitu ada 11 plugin standar yang harus diinstal untuk membuat website dengan platform wordpress yang seo friendly ya oke okay. uh, plugin selanjutnya yaitu adalah jetpack nah karena ini plugin yang terbilang cukup populer maka dia tampil pada halaman pertama ketika ingin menambahkan pluginnya kayak kita install dan aktifkan saja langsung banyak yang menyarankan bahwa jetpack bukanlah plugin yang cocok untuk website yang baru ya karena dia terbilang uh, dapat memperlambat website kita. Namun kami di sini menggunakannya karena ada beberapa uh, modul atau pengaturan yang dapat kita nonaktifkan untuk dapat membuatnya lebih cepat. Oke, di sini kami sudah login dengan akun jetpack ya. Ketika... Kita menginstalnya. Ini adalah uh, halaman untuk login agar kita dapat mulai menggunakan plugin Jetpack. Oke, okay. kita kembali ke plugin. Terpasangnya, uh, kita coba refresh halamannya terlebih dahulu. Oke, okay. nah sekarang menu Jetpack sudah ditambahkannya karena kita telah menginstalnya sebelumnya. Oke, okay, kita klik saja menu tersebut. Ya, ini adalah uh, tampilan awal halaman login uh, Jetpack. Kita login kembali ya Untuk memulai settings Pada bagian ini kita klik uh, Siapkan uh, Jetpack ya uh, Nanti setelah ini baru kita Nonaktifkan Untuk plugin Yang dapat membuat uh, Jetpack menjadi uh, Lambat ya uh, Tujuan dari penggunaan plugin Jetpack ini yaitu kita membutuhkan uh, CDN ya, atau Content Delivery Network yang disediakan oleh Jetpack dimana itu dapat kita dapatkan secara gratis dengan menggunakan Jetpack Oke kita login di sini kalian dapat loginnya dengan akun Google kalian ya uh, agar lebih cepat oke disini saya akan login dengan akun jetpack saya oke tunggu sebentar selain daripada itu jetpack juga menyediakan filter dan Fitur komentar ya, dimana itu juga akan mencegah spam yang masuk ke komentar yang terdapat pada website kita. Ya, jadi sebenarnya menggunakan jetpack itu bukanlah sesuatu yang tidak baik. Ya, itu hanya pendapat. Dari beberapa uh, orang ya, namun pada dasarnya untuk menggunakannya yaitu, kita harus menyesuaikannya dengan preferensi kita ya. Oke. Okay. Tunggu sebentar. Uh, dia masih loading ya. Oke. Okay. Setelah kita login, maka dia akan tampil seperti ini ya. Di sini ada pilihan. Paket apa yang ingin kita gunakan? Kita scroll saja ke bagian paling bawah, yaitu dengan mengklik tombol mulai gratis. Untuk menggunakan uh, fitur Jetpack uh, yang free version, ya oke, okay. ini adalah tampilan dashboard dari plugin Jetpack. Uh, sebelum kita menonaktifkan uh, model yang tidak terpakai uh, dalam plugin Jetpack, kita masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu. Oke, okay, ini adalah untuk pengaturan uh, keamanannya. Uh, untuk bagian ini kita biarkan seperti ini saja. Oke. Okay. Kemudian. Uh, perlindungan terhadap serangan. Paksa. Atau brute force. Kita biarkan aktif saja. Oke okay. Untuk sisanya biarkan seperti itu. Kemudian kita buka uh, tab performa ya. Oke kita aktifkan saja ya untuk akselerator uh, situs ya. Ini adalah salah satu tujuan utama kita menggunakan plugin ini. Uh, dimana dia akan memberikan uh, CDN otomatis dari jetpack ya. Oke untuk menu tulisan kita biarkan bagian itu seperti ini. Oke, okay, pada bagian ini kita biarkan saja ya. Karena kita akan menonaktifkan uh, modulnya. Setelah itu. Oke, okay, kita lanjutkan ke tab menu berbagi ya. Ini adalah menu uh, share ya. Untuk menambahkan. Tombol social media pada postingan kita, ya. Oke, okay, kita centang saja. Kita nyalakan saja centangnya keduanya seperti itu. Oke, okay, untuk diskusi ini adalah uh, fitur komentar yang disediakan oleh uh, Jetpack, ya. Selain ini juga dapat mencegah spam, kita juga dapat menambahkan uh, fitur agar. Orang yang berkomentar dapat berlangganan pada email atau surel ya. yang terakhir yaitu untuk tab menu trafficnya ya. Kita biarkan saja seperti itu. Kita scroll ke bawah. Kemudian untuk site verification kita biarkan kosong saja ya. Karena kita tidak memerlukan uh, Settings uh, Jetpack untuk SEO atau Search Engine Optimization. Oke lanjut. Kita lanjutkan dengan mengklik pada bagian bawah yaitu modul ya. Di sini kita dapat melihat uh, modul apa saja yang aktif. Dalam login uh, Jetpack ya sini dapat kita lihat daftarnya kalian dapat mengaktifkan modul yang ingin kalian gunakan namun untuk optimasi agar optimal kami sarankan untuk menyamakannya dengan settings atau pengaturan kami dalam video kali ini ya oke yang ini kita kita centang saja ya untuk di nonaktifkan, secara massal ya, kita centang login yang ingin kita nonaktifkan. Oke, untuk ini juga kita centang untuk tile gallery, kita juga tidak memerlukannya ya. Oke, pastikan sudah tercentang semuanya, kemudian kita nonaktifkan. Langkah ini dapat uh, meningkatkan kecepatan uh, uh, yang dibilang uh, lambatnya dari jetpack. Padahal itu sebenarnya hanya uh, fitur dari jetpack yang uh, terbilang berlebihannya. Maka kita dapat uh, memilahnya. Dan bagian mana saja yang ingin kita aktifkan modulnya Ya, kita sesuaikan seperti ini agar optimal, ya, untuk speed atau kecepatan websitenya. Oke, okay. kiranya cukup seperti itu, ya, untuk pengaturan uh, plugin Jetpack. Oke, okay, kita lanjut saja untuk menginstall plugin. Berikutnya, oke, okay. pastikan sudah uh, seperti ini ya daftarnya. Ya, yeah. uh, kita klik tombol tambah baru saja untuk menambahkan plugin yang selanjutnya yaitu adalah uh, plugin catch ya. Di sini kami menggunakan plugin Lightspeed Cache. Uh, ya, yeah. Kenapa kami menggunakan uh, plugin ini dalam video kali ini? Karena ini adalah plugin yang gratis ya pastinya. Uh, dengan fitur yang cukup uh, bagus ya. Uh, Kalian dapat menggunakan plugin lainnya seperti WP Rocket atau uh, WP Super Catch, ya dan lain sebagainya. Namun uh, dalam video kali ini kami lebih uh, merekomendasikan untuk menggunakan ini saja. Karena dia terbilang uh, cukup bagusnya serta uh, dengan fitur yang lengkap juga di sini setelah kita install kita jangan kita aktifkan terlebih dahulu untuk plugin cache-nya karena kita masih melakukan uh, perubahan terhadap uh, website kita ya jadi kita biarkan saja dia tidak aktif untuk saat ini oke kita uh, lanjutkan dengan menambahkan plugin yang selanjutnya, oke. Okay. Selanjutnya yaitu adalah plugin uh, one side. Nol ya, yeah. oke. Okay. Ini adalah plugin untuk web push notification. Ya, yeah. nah, kita install saja, kita pasang sekarang. Uh, tujuan untuk menginstall plugin ini yaitu adalah. Agar setiap uh, visitor atau uh, pengunjung website kita yang berkunjung ke situs kita, dia akan diberikan uh, konfirmasi untuk berlangganannya. Berlangganan di sini maksudnya bukan melalui email, namun langsung melalui browser. Jadi, setiap kali kita mengupdate uh, atau menerbitkan postingan baru, uh, pengguna tersebut... Akan mendapatkan notifikasi, ya. Oke, okay, di sini adalah uh, tampilan awal dari plugin ini. Oke, okay, di sini adalah perintah yang harus dilakukan untuk dapat uh, menjalankan pluginnya, ya. yaitu kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu untuk mendapatkan app, dan dan... Uh, Okay, uh, pendukung lainnya ya agar kita dapat menjalankannya Oke okay, kita mulai di sini ini adalah situs website dari uh, OneSignal kita klik tombol start for free uh, selain dari uh, plugin uh, OneSignal ini uh, banyak juga plugin yang lainnya seperti subscriber uh, dan lain sebagainya ya. Uh, untuk subscriber itu adalah plugin uh, dari uh, Neopetel ya. Oke, okay. sini kalian dapat mendaftarnya secara uh, manual seperti ini. Dengan memasukkan uh, akun, password, dan nama perusahaan atau organisasi. Jika sudah, kalian buat saja. Dan klik tombol create account karena di sini kami menggunakan email google jadi kami jadi cukup kita klik tombol masuk dengan akun google saja ya pilih akun yang ingin kalian gunakan untuk uh, mendaftar uh, di situs website uh, one Signal ya, oke. Okay. Tunggu sebentar, dia masih loading ya. Oke, okay. uh, perlu kalian ketahui juga bahwa plugin ini uh, juga diinstal uh, oleh situs web yang besar. Seperti uh, website uh, berita ya. Biasanya juga menggunakan uh, plugin ini. Oke ini adalah tampilannya. Kita diminta untuk memberikan nama aplikasi atau nama website kita ya. untuk Namanya saja kita isi sembarang saja. Di sini. Kita tuliskan seperti ini. RM uh, website. Kemudian pilih. Dan klik web push, kemudian klik tombol next, maka uh, dia uh, langsung diproses. Ya, oke, okay, kita tunggu sebentar ya. Maka tampilan selanjutnya adalah seperti ini, uh, jika website kalian bukan uh, berasal dari platform WordPress, maka kalian dapat memilih uh, typical site-nya. Karena di sini kita uh, menggunakan platform WordPress, jadi kita milih yang di tengahnya. Kemudian kita klik dan pilih ikon WordPress. Kita beri nama aplikasi kita di sini. Situs website kita ya. Di sini adalah URL atau domain utama kita ini adalah uh, domain yang sudah saya sediakan untuk menjelaskan uh, video kali ini ya kemudian gambarnya kita upload ya agar dia menjadi default jika dia tidak dapat melawatnya di halaman atau server kita ya Ya, di sini kita gunakan saja gambar uh, utama kita. Ya, kita upload dan kita pilih. Oke, pastikan sudah seperti ini untuk uh, pengaturannya. Ya, jika sudah, uh, kita klik save saja ya untuk menyimpannya. Nah. Maka kita akan mendapatkan APP ID dan API key ya. Oke, kita copy ini masing-masingnya. Kita klik di sini untuk di-copy. Ya, sudah tercopy ke clipboard kita ya. Kemudian pada settings uh, di halaman administratif uh, website kita kita pastekan ya. Kemudian untuk API key-nya juga di sini kita paste pada halaman di sini kita hilangkan bintangnya oke okay. untuk bagian safari web id kita biarkan kosong saja pastikan sudah sama ya oke okay. jika sudah pastikan selama seperti ini ya untuk ini kita centang seperti ini, kemudian sisanya cukup seperti itu ya. Oke, okay. jika sudah kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Di sini kita ganti untuk judul notifikasinya. Kalian dapat menyesuaikannya dengan preferensi website yang ingin kalian buat ya. Di sini kami tuliskan seperti itu ada update terbaru silahkan cek seperti itu kemudian untuk subscription belnya kita nonaktifkan saja ya ya di sini kita isi seperti ini klik lanjutkan untuk mendapatkan notifikasi ya kemudian untuk tombolnya kita Beri dengan nilai uh, terima, dan untuk cancel buttonnya, kita uh, beri nilai uh, batal. Oke, okay. selanjutnya sesuaikan saja seperti ini. Kalian dapat uh, menggantinya ya sesuai dengan yang ingin kalian gunakan. Oke, okay. untuk site name http only nya kita uh, berikan dengan. URL utama kita ya. Oke. Okay. Untuk judulnya juga. Kita samakan saja. Dengan judul website kita. Yaitu adalah. Blog AdSense. Oke. Okay. Ini kita samakan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu. Uh, pada mobile ya. Beri judul dengan blog AdSense juga uh, di sini. <tuh> Oke, okay. pastikan sudah seperti uh, yang di atas ya. Kemudian, untuk di sini kita beri judulnya dengan. Uh, url atau domain utama kita ya tidak apa untuk pesannya yaitu terima kasih atas kunjungan anda ini untuk konfirmasi user yang telah mengklik tombol terima di atas tadi ya Oke untuk sisanya biarkan saja seperti itu jika sudah klik tombol save untuk menyimpan pengaturannya ya sudah tersimpannya untuk uh, pengaturan plugin One Signal. Kita oke okay, sekali lagi, harap perhatikan uh, settings-nya seperti ini ya. Ini sudah kami buat agar optimal, yang artinya. Uh, tidak akan terlalu mempengaruhi uh, performa dari website kalian, ya. Oke, okay. jika sudah, uh, kita langsung saja kembali ke halaman plugin yang terpasang untuk menginstal plugin. Yang terakhir yaitu adalah plugin. SEO uh, plugin US ya, kita cek dulu ya. Di sini kita belum menginstalnya. Oke, okay, kita uh, langsung saja. Kita klik, uh, kita klik tombol uh, baru ya. Kita untuk menambahkan plugin baru di sini. Uh, untuk tab ini kita close saja karena kita sudah uh, on settings nya. Okay, kita ketikkan saja US pada kolom pencarian di halaman tambah plugin baru ya. ya Ini adalah login US SEO nya. Oke. Okay. Pastikan tampilannya seperti ini ya. Uh, untuk plugin SEO sendiri, uh, juga banyak ya tersedia jenisnya. Seperti rank, math, dan lain sebagainya. Namun di sini kami lebih menyarankan untuk menggunakan Yoast SEO saja. Karena uh, ini terbilang lebih komplit uh, atau lengkapnya. Karena kita di sini juga dapat uh, menyesuaikan segala macam pengaturan search engine optimization ya. Oke, setelah kita install dan aktifkan, maka kita langsung saja masuk ke halaman pengaturannya. Ini adalah tampilan awal dashboard dari Yoast SEO ya. Oke, ini adalah dashboardnya. Oke, okay. kita langsung saja uh, klik menu fitur. Ini adalah fitur yang ingin kita gunakan di website kita. Ya, kalian dapat memilahnya di sini untuk dinonaktifkan. Untuk analisis uh, keterbacaan, kita nonaktifkan saja karena tidak terlalu perlu ya. Dan sisanya kita biarkan. Oke, untuk penghitung teks kita juga nonaktifkan. Untuk sisanya kita biarkan saja aktifnya. Jika sudah selesai, simpan perubahan kalian untuk menerapkan perubahannya. Oke. Oke, okay, kita lanjutkan untuk uh, verifikasi uh, website kita ya, pada bagian webmaster tools. Oke, okay, di sini kita akan verifikasi website kita ke Google terlebih dahulu. Oke, okay. dia akan secara otomatis setelah kita mengklik. Uh, link di halaman plugin Yoast, ya. Yeah. Kita klik HTML tag, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita kopikan kode yang tampil tersebut ke halaman dari Yoast SEO di website kita, ya. Kita cukup ambil bagian. Kontennya saja. Oke. Okay. Kita langsung saja kembali ke halaman. Uh, Webmaster Tools Verification. Untuk kita tempelkan kode HTML tagnya ya. Simpan perubahan kalian sebelumnya. Kemudian kita langsung saja verifikasi ya. Ini tadi sudah kita tambahkan pada pengaturan di plugin kita ya kemudian kita klik verify untuk memverifikasinya oke tunggu sebentar ya sekarang situs kita sudah diverifikasi oleh google kita dapat membuka uh, search console atau uh, tool untuk website lainnya ya Lakukan hal yang sama untuk uh, search engine Bing, Yandex, juga ya. Untuk Baidu, sepertinya kita tidak memperlukannya. Karena uh, search engine Baidu itu adalah uh, bahasa lokalnya itu dia menggunakan bahasa Cina ya. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa uh, dasarnya uh, dengan bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjutkan dengan pengaturan tampilan pencarian. Di sini kalian dapat mengganti pemisah judulnya. Untuk judul SEO-nya, kalian dapat menggantinya dan menyamakannya seperti ini. Di sini kalian dapat memilih orang atau organisasi. Di sini kita pilih organisasi saja. Kemudian kita upload logo utama website kita pastikan untuk uh, judulnya seperti itu ya Oke okay, untuk keterangannya kita beri uh, ini adalah keterangan website saya Oke okay, jika sudah klik simpan Pastikan ya, sudah seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk mengubah setting selanjutnya, yaitu adalah post. Ya. Kita pastikan seperti ini. Untuk e, tanggalnya kita sembunyikan. Kemudian e, bagian ini kita biarkan tampil saja. Kemudian untuk judul SEO-nya kita pilih dengan pola seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bagian pentingnya yaitu pada meta description ya kalian harus uh, menambahkan excerpt seperti ini ya. Caranya dengan insert snippet variable ya. Pastikan polanya yaitu adalah title, separator, dan site title seperti itu ya. Uh, untuk optimasi SEO yang maksimal. Uh, ini semua uh, berkaitan dengan on-page SEO, ya. Oke, okay, langsung saja kita lanjutkan untuk uh, bagian berikutnya, yaitu pada bagian uh, media, ya. Oke, okay. dia masih loading, tunggu sebentar. Oke, okay. kita lanjutkan pada uh, bagian selanjutnya. Sekali lagi, pastikan seperti itu ya. Oke, pada bagian medianya kita biarkan saja seperti ini. Untuk URL media dan lampirannya, kita biarkan uh, yes saja ya. Kemudian, pada bagian taksonomi, untuk kategorinya, kita biarkan tampil saja di search engine dengan pola SEO title-nya seperti itu. Kemudian dengan meta description-nya, dengan excerpt. Untuk tag kita biarkan uh, tidak ya, kita pilih tidak. Agar dia tidak tampil di search engine. Yang artinya uh, dia tidak diindeks Google ya. Karena uh, untuk tag itu biasanya dia uh, hanya berisi sedikit kontennya itu. Yang artinya value atau nilainya terhadap uh, search engine itu adalah sedikit ya. Jadi kita tidak memerlukan untuk tag. Diindeks oleh search engine Google. Untuk URL kategorinya kalian dapat menyalakannya atau mematikannya juga. Di sini kata matikan saja ya dengan memilih tombol sembunyi oke okay. oke okay, pastikan sudah seperti ini untuk uh, pengaturan yang optimal ya. kemudian untuk bagian arsip di sini kita uh, aktifkan saja ya kemudian untuk tampilkan arsip pada search engine kita pilih uh, tidak saja. Uh, untuk judul dari uh, penulisnya itu kita beri seperti ini. Kalian dapat menyesuaikannya sesuai uh, preferensi kalian ya. Seperti after ad atau pengarang di dan lain sebagainya. Untuk pengaturan arsip tanggal kita atur seperti ini. Ya. Kemudian untuk terapkan resip tanggal kita pilih tidak saja Kemudian untuk halaman khususnya Di sini kalian dapat juga uh, menggantinya dengan preferensi kalian Seperti ini ya Oke Jika sudah klik simpan perubahan untuk menerapkan perubahannya ya Oke Di sini perubahan sudah uh, berhasil disimpan. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu adalah pengaturan breadcrumbs. Kalian dapat mengaktifkannya di sini. Uh, ini pada dasarnya uh, sesuai dengan tema yang kita gunakannya. Uh, beberapa tema dia menyediakan uh, pengaturan breadcrumbs pada pengaturan. Dalam temanya, karena di sini kita tidak memerlukannya, jadi kita biarkan non-aktif saja. Kemudian untuk RSS uh, settings-nya kita biarkan saja seperti default atau bawaan dari ketika setelah menginstall uh, Yoast SEO plugin. oke okay. Sekarang sudah uh, cukup ya. Oke, okay. uh, pastikan kalian telah menerapkannya seperti yang sudah kami jelaskan di sini ya, untuk optimasi SEO yang optimal. Oke, okay, kita lanjutkan ke bagian menu selanjutnya yaitu adalah sosial ya. Di sini kalian dapat memasukkan link akun media sosial kalian agar uh, dia dibaca oleh Yowas ya. Oke di sini untuk pengaturan Facebooknya kita biarkan seperti itu saja Dan untuk pengaturan defaultnya jika kalian ingin menambahkan gambar default Kemudian untuk bagian uh, Twitter pastikan sudah seperti itu juga Oke dan ini biarkan saja Untuk Pinterest ya kalian dapat mengklaim website kalian di sana dengan memasukkan kode Oke jika sudah klik tombol simpan perubahan untuk menyimpan perubahan yang sudah kita terapkan, oke. Selanjutnya, kita akan coba lihat uh, pengaturan alat ya. Di sini, kita dapat mengimpor dan mengekspor pengaturan Yoas uh, SEO kita, atau uh, mengubah uh, SD. Aksesnya, uh, itu terbilang sedikit teknis, jadi di sini kami tidak akan menjelaskannya. Oke, untuk sementara biarkan saja seperti bawaan default. ya. Oke, jika sudah, maka kita lanjutkan dengan klik pengaturan dan pilih permalink. Di sini kita akan mengubah permalink atau uh, ini adalah uh, Cara penulisan URL kita ya dari situs dari platform WordPress, dimana untuk pengaturan yang optimalnya kita menggunakan nama tulisan karena perkembangan search engine, yaitu dia juga dapat membaca URL-nya dengan bahasa manusia. Ya, jadi kita hanya perlu menuliskan. Kata-kata uh, yang biasa uh, pada URL kita ya, jadi kita pilih seperti itu. Oke, okay. untuk sisanya biarkan saja seperti bawaan default dari WordPress. Oke, okay, jika sudah, simpan perubahannya ya. Ini adalah proses uh, penyimpanannya. Oke, okay, dapat kita lihat di sini. Uh, ini adalah tampilan uh, utama, halaman utama dari website kita, ya. Oke, okay. kemudian kita lihat uh, untuk XML sitemap Ini yang sudah disediakan oleh Yoast, dan pastikan yang tampil hanya uh, url ini ya xml ini maksudnya adalah uh, bagian mana dari website yang ingin kita indeks pada search engine oke jika sudah seperti itu kemudian lanjutkan dengan klik menu membaca Oke, jangan lupa ini adalah langkah yang pertama-tama kita lakukan Ketika kita memulai uh, uh, pengaturan website kita, ya, kita hilangkan centangnya kembali. Yang artinya, kita sekarang sudah memperbolehkan untuk search engine agar mengindeks website kita. Okay, Dari sini, kita sudah menyimpannya, ya. Oke, okay. selanjutnya. Uh, untuk melanjutkannya, yaitu kita aktifkan uh, plugin cache kita. Ya, di sini kita sudah dapat mengaktifkannya uh, karena uh, tidak ada perubahan lagi terhadap website kita. Untuk sementara, maka kita dapat mengaktifkannya sekarang. Ya, oke, okay, dan pastikan dengan meng-clear all atau purge All uh, catch kita ya, catch uh, website kita. Nah, disini catch website sudah dibersihkan ya. Kita coba lihat uh, halaman utama website kita ya. Ini adalah tampilan dari halaman utama website kita. Sekarang kalian dapat uh, menyesuaikannya atau menambah postingan atau halaman baru ya kalian juga dapat uh, ganti tema atau template website kalian dan lain sebagainya ya ya kira-kira itulah yang harus kalian terapkan untuk website baru kalian